halo para youtuber semuanya ketemu lagi di Rizman Crown Channel dan teman-teman semuanya yang suka nonton Rizman Hijrah disinilah saya tempatnya untuk mengekspresi semua apapun video yang saya upload di sini campur-campur ya kalau di Rizman Crown Channel ya. teman-teman semuanya saya mau izin ke teman saya Riva Happy Channel buat reaction waktu jalan-jalan tweet -jalan saat sekalian juga mau ngasih tips-tips tentang pembuatan youtube ya biar cepet-cepet dapet monet kayak saya saya mau ngasih tutorialnya atau mau ngasih sesuatu yang berbeda dari konten saya sebelumnya ya ini mau ngasih tips-tips dalam hal bermain youtube buat salah satunya buat sahabat saya Riva Happy Channel uh, setiap hari pada intinya sih bikin video terus apapun videonya campur-campur juga gak apa-apa ya karena kita sebagai content creator uh, boleh dibilang sebagai pemula ya campur-campur juga nggak jadi masalah sebenarnya. Siapa tahu di salah satu video kita tuh ada yang viral dan akan menaikkan rating kita kepada para penonton dan para subscriber. Kalau kalau ada yang bilang kan berpendapat begini jadi lebih penting subscriber katanya tapi kalau menurut saya lebih utamanya adalah kejar jam tayang terlebih dahulu baru subscriber menyusul ya teman-teman ya nah saya mau reaction salah satu video yang pas jalan-jalan kemarin di, di saat teman-teman ini dia sama ripapi channel ya sambil kasih sarapan bubur sama mama ya ntar ya nanti abis ini mau dimakan. Oh, Oh ya jangan lupa juga teman-teman subscribe nama uh, youtube-nya Riva Hafiz Channel ya ini dia bantu dukung juga dia karena ini salah satu yang udah ngajak kolab saya saat jalan-jalan ya teman-teman ya buat orang sekampung juga ayo bikin youtube mudah kok gampang ya perlu intinya mau kesabaran ya satu tahun paling lama 2 tahun lah oh, Salut sama Rifa Hapi Channel ya Ini udah disampai di, di saatnya teman-teman Oh, saat itu teman-teman dulunya konon kalau kata pemilik dari warung yang ada di situ Aba Alek ya. Dulunya ini hutan ya. Belum ada bendungan, baru-baru ini dibendungnya kurang lebih dari 2 tahun yang lalu ya. Ada yang tanya juga konten apa sih Bang Risman yang banyak ditonton orang? Kalau pengalaman aku di Risman Hijrah itu tentang aksi pedagang curang. Kalau di Risman Front Channel tentang dunia siaran saya teman-teman. Pokoknya -teman. bikin video YouTube itu sesuai dengan apa yang kamu senang teman-teman. Kayak Ripapi Channel ini tentang suasana perjalanan wisata ya. Atau juga dia ini senang dengan simulian. Cuma sayang semua itu kekurangannya ada copyright kita berbagi hasil sama pemilik lagunya teman-teman ya Kita balik lagi ke suasana situ saatnya Oke guys ini yang namanya Cisat Ini Ini ada ikan. Wow, ya di <meng> <minggu>. <meng> Bisa aja kita cari pondok kayak Mana mana, mana? mana, mana? kayaknya banyak <tuk> lah. mana <Bisa. tuk> <Bisa> dia? saat. Foto <tuk> Bang <Bisa di saat. tuk> udah jalan gitu Main sering ke Nah, ini suasana lagi ngopi, guys. sama Rifa habis channel. Kofibari mudut, Ibu-ibu Ibu-ibu pada ngerumpi lagi Katanya, aku katanya <tuk> <tuk> tempat ini katanya. Ya, ya, aja. <tuk> sama kurang lebih ya. juga baru pertama ya, di sini. pertama ya. <tuk> <Tunggu, tuk> Ini <itu> juga kayak <tuk> kayak udah banyak <tuk> enggak beda, beda-beda amat. Beda jauh lah kita kamu mau Cikampek kemarin ya, yeah. ya, ya. keluar pulangnya sana. Iya. Yang sana. dulu. Puh, hmm. <tutuk> Jadi ingat saya waktu awal-awal bikin Youtube ya guys ya Kayak gini Tidak, itu, itu, itu. Ini suasana di tapi <tutuk> Ya intinya kita sebagai pemula tanpa mikir nggak usah mikir apapun videoin aja gitu guys asal tidak melanggar komunitas YouTube ya teman-teman ya. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hmm. oke okay, saya berharap juga subscriber saya di Rizman Hijrah dan Rizman Kron Channel subscribe Rizman Hizman Channel ya teman-teman ya dukung teman aku ini agar Youtube nya berkembang oke okay, itu dia cara-cara bikin vlog simple sederhana ya teman-teman tanpa harus banyak mikir Lakukan saja video apapun yang uh, menurut kalian menarik. Udah, ambil aja gambarnya videonya langsung upload. Upload tiap hari, jangan lupa. Oke, itu dia teman-teman. Uh, uh, tips dari saya dalam pembuatan video YouTube, atau bikin konten YouTube, atau bikin channel YouTube. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Risman kron Channel, Risman Hijrah, dan satu lagi Rifa Happy Channel. Makasih, sampai jumpa. Bye-bye.